河��的予评 <音乐><音乐><音乐><音乐><音乐> Menikmat mana lagi yang kita dustakan? Hmm. Waduh, Oh, apa ini? Apa ini? Apa ini sayang? Apa ini sayang? Bolong, huh? oh, Mas. aduh, ah? mulai sudah lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik salam sejahtera. Yo kita mancing lagi tuh sini yo bawa peralatan dan pokoknya banyak banget. nanti Kita rencana mau bakar bakar dari hasilnya kita mancing hari ini. Oke lanjut kita lempar. Bismillahirrahmanirrahim game. melahirkan sambil nunggu yang sangat diuntut saya pakai Nike ini menggunakan umpan cacing kembang dan double check pot yang satunya itu sedikit lugu ya nah dong tua toto lorol loh loh tinggi sih semangat nih kakar punya semakin aku main nano spray Eh, ya Allah, ya. Wah, iya aku ketok. Iya toh, uh, King. Ya aku curanku digondol Mas, iya toh? Masa luron curanku mlayu, Lur. Kawasi Mas ku yo, piye. Ala cus, cus. Oh, ternyata gabus. Gabus Mas, gabus Mas. Ternyata gabus ternyata. Waktu sana sana Aduh Kok gede? Hai, hey, hai, gabus hai, ikan apa pancingku yang satunya hai, saya nggak tahu jadi hai, lari ke hai, hai, <laughs> alhamdulillah sampai putus ini hai, rangkaian saya ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Carilah mangsa yang besar, kancingku. Oh apa mas? Mas, mas, mas, sikat. kenapa mas, kena mas. Wih, ini, eh, apa ini cerok. wih, yuh. apa ini? Apa ini sayang? Apa ini sayang? Jangan muncul sayang. Wow, oh, nila mas eh. Ikan nila mas eh. Dikasih info yang ini kena luar nilainya ini banyak gemuk juga, Alhamdulillah banget oh, harus kayak ternyata, oh ternyata dikasih lumut tidak mau di sini ya, berarti saya harus ganti semua ini rupanya yo. kami banyak punya banyak. rezeki hari ini sudah dapat. Satu target eh dua target ikan dunia tiga yang satu pertama tadi lepas itu tawes lor Ini 45 jari. Lanjut cari yang nomor tiga Ini Ini Oh ini Terus Terus Terus, Terus. Lep. Oh. Uh, mantep. Ikan. Ini gila. Ayo jangan lepas, jangan lepas, jangan lepas jangan lepas ya. Ikan apa ini? Bisa nampaknya. Arjad yang ketiga akhirnya dapat juga. Sudah mendapatkan 3 target, Lur. Alhamdulillah, bagus. Di sini saya mau menargetkan ikan hiu ya di sini. Aduh. <laughs> tetep ekor sudah berhasil saya tangkap ayo lanjut cari yang nomor 4 tekeknya belum laku lagi mungkin dia lagi kirakat jadi ini yang paling ketikan tekeknya cuma kebetulan satu ekor ini agam tekan yang besar Oh, aman amel Nah, lor. Saya dapat jackpot hari ini, Lur. Ini adalah ikan yang sangat mahal di dunia. Yang dinamakan ikan yang bisa hidup di berbagai air. Nah, saya enggak bisa menjelaskan karena ikannya sudah lepas sudah. Jadi saya jelaskan pun percuma, ya, lor. Seperti dikira omong kosong. Ikannya ikan apa, Guru, gitu, ya Berhubung ikannya lepas nanti saya jelaskan <Porta> lagi, <tak? SILENCID buildup> nah, oh. lagi. Coguh, ya. Gak. ya? Vocês mau nengang. Toto Terus, wah polanya. Terus, oh ya loh. Abis tuh luru mas, dapet dapet. Cek yang satu lepas loh. Nah, kalau ini nanti kayak saya bakarnya tuh. Oke, sebentar betet. Saya ngomongnya nanti kalau tapi kena RWS. Dapet dapet. Cek lurus lurusnya tadi. Yang satu tak sulukan ya gitu. loh. Nanti enggak usah didekati langsung tak makan sini aja. Nanti kita lihat. Wah. Oh. Soto tangko. Sret. Sret. Sret. Sret. Yo. Ah. Oh. misalkan ntaruh di pinggir nanti lepas lagi ini yang namanya ikan ikan yang saya sebut ikan makhal oh, di dunia ya ini lo buka teri masih buka teri nyantolnya bukan dicangkem tapi di goroan tapi aduh saya lepas lagi setelah seharusnya semangat, apa jari gusti lho tenang tapi pari ngebiye yus disyukuri pas kepentat buat mata jatuh, lepas itu namanya belum beres sih. Dia bukan seperti itu karena kita tuh roboh gitu. Waduh, ya udah. Udah enak noh. Ya iya noh. Ya. Mas ini lemas, seng itu lemas. Ya Allah, pikir penting. Jangan panik abang ikot. Abang ikot. Ini ada ikannya, guys. Uh, ya oh, ya kan. Uh. Oh, nih. Mas. Wah, di pol. Nah, Kakap lur. Kakapnya ukuran 45 jari lur. Insyaallah masih tawes lagi, maka saudara-saudara. Tenan. Ternak ikan saya yang berikutnya. Lokasi terdekat sana dan yang oh cepat cepat cepat cepat bisa oh mantap satu eger lagi, saudara-saudara kawetnya -saudara, lebih besar lagi. Mungkin sudah ngelayak konsumsi kalau yang disini tadi buat kumur-kumur dulu. Kayak kan. kop, kop, kop, kop, kop. kop. Ini lor dapetnya satu, kedua, tiga, empat, lima, tujuh ekor ya. Kita langsung gaskan sehari empat, empat, empat, ikan-ikan ini empat, soalnya udah tak empat, empat, Alhamdulillah Lord, ternyata sudah matang sampai ada yang gosong dan sampai ini suntuknya merotol karena kegaringan <laughs> tinggal layak-layak hidup -layak gitu. malah kriman gitu sampai nunggu kelamaan, angkat dulu sana ayo nah, kita mulai makan Mas ya Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillah kita coba dulu yang ini, terakhir celana Bisa, mau saya buntal dulu lah. Buntal sama ini yang hidupnya enak, hmm. bawang uh. hmm. putih. nggak gabus ya, Mas? Gabus. Ya, apa sih rasanya ikan gabus? Tetap. Nih. Eh, rapot tuliko 00. Hajar, Mas. Hmm. mak nyus, alam dari tegal, telur, ini gabus ini, gabus bakar ini saya makan pakai kelompok sama sambel. Hmm. Hmm. buah bom udah jambu Masalahnya ini kayak bongkongan Tapi enggak asem lagi kasane yum Hmm. Hmm. pancing. Ngasung-ngasung, ngasih Dulurku. Akhirnya perut kita sudah terisi banyak ya toh. Terisi kenyang ya Hasil dari mancing kita hari ini. Tinggal pulang tulang tuh lihat sampai ludes tuh Mas Febin. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Hmm. Lawas udah uluran Oke, okay. untuk videonya kita sambung di lain waktu sejuru. Semoga Mudah menghibur teman-teman semua dan menginspirasi ya. Oke, okay? wassalamualaikum warahmatullah.